Hadirin, Mashurul Muminin, Wal Muminat, Rohimahumulloh. <tuh> inti agama adalah cinta, ya. Dan cinta ini merupakan inti. Kadang-kadang kita ini ketuker, yang bukan inti kita anggap inti. Bungkus, kemasan, kemasan ibu, -ibu. Umat Islam caranya macam-macam. Ada begini, ada begini. Silahkan. Jangan saling menyalahkan, ya kan? Jangan saling menyesatkan. Udahlah, masing-masing itu. Jalan menuju Allah, nanti ibu-ibu terutama yang sudah pernah haji nanti akan tahu. Ketika sudah di Ka'bah, orang gak akan berpikir lagi menghadap kemana saya sholatnya. Semua berhadap-hadapan. Sholatnya kamu di sini, saya di sini, sama-sama takbir. Kamu di sini, kamu berdiri, bib. di situ. Allah coba takbir, Allah akbar. Saya di sini, Allah akbar. Dimana ini? Di mana sholat begini? Di Ka'bah. Ketika sampai kepada Allah, nggak ada arah lagi, nggak ada arah lagi. Ketika kamu belum sampai kepada Allah, pasti. Ketika kita masuk, masuk masjid sini mau sholat, pasti pertama ditanya apa, mana kiblatnya betul. Tapi ketika nanti ketika di Ka'bah orang tanya mana qiblatnya, kemana saja, ya kan? Sholatnya ngiter gitu, pernah lihat kan? Iya, ini kadang-kadang kita ribut, kan ada yang sholatnya begini, begini, begini, kita ribut itu nggak penting itu kemasan yang penting adalah hatimu cinta yang penting jangan musuhi sesama muslim aku ya kan nah, ini sama-sama pengurus masjid enggak akur ini enggak akur lo ini agama cabopoh ini lo kok malah berantem semakin beragama kok malah berantem ini ajaran apa ini kalau ngaji semakin ngaji tambah akur sama orang suami tambah sayang istri, istri tambah sayang suami, saling mencintai rumah menjadi rumah yang bahagia setiap masuk, halo I love you, hai anak-anak ayo, kita kumpul, makan bareng kan asik kan pertanyaannya berapa banyak coba, sekarang berani gak bapak-bapak mengadakan semacam survei kepuasan terhadap ayah terhadap istri, terhadap Anak-anak, nanya, anak-anak kamu nilai, kamu menurut, menilai ayahmu, skornya 10 paling tinggi. Menurut kamu, kamu sudah puas nggak memiliki ayah seperti aku? <laughs> Nanti anak-anak milih -anak ya, kasih nilainya 4, 5, mungkin ada yang nol. <laughs> kalau mau jujur, anak-anak jawab yang jujur ya, kamu sudah puas nggak memiliki ayah seperti aku. Kita pernah nggak ngadakan survei seperti itu? Istri? memberi kebebasan kepada suami? Coba nilai aku ayah, kamu sudah puas nggak istri seperti aku? Kekuranganku di mana? Begitu juga sebaliknya. Tapi dengan suasana yang terbuka, ini hampir nggak pernah kita lakukan, betul nggak? Ini sederhana, tapi kita nggak pernah melakukan itu. Kita nganggap rumah tangga kita udah sudah sakinah, mawadah, warohmah. Setiap menikah didoakan sakinah, mawadah. Tapi belum kenyataannya belum, karena kita nggak jujur kok. Salah satu sifat Rasulullah itu Al-Amin, sidik. Sifat Rasulullah sidik amanah itu sidik Rasulullah itu jujur. Kita sebagai suami gak jujur. Betul. HP takut kalau dipegang istri. Iya kan? Kita gak jujur. Iya ju ju kan? Keluar rumah kemana ketemu teman begitu di rumah dari mana ayah? Saya dari sana, Bu Padahal nggak dari sana, dari situ. <laughs> Jadi kita ini kenapa kita nggak jujur kita nih, Istri juga begitu Anak-anak juga nggak jujur Bahkan anak-anak kita ajari ketidakjujuran itu Eh sini Kalau ada yang nyari bapak Bilang bapak nggak ada ya <laughs> Itu biasa kok gitu Ada yang telpon, siapa yang telpon <laughs> Jadi kita mengajarkan kebohongan kepada anak-anak di rumah ibu-ibu kenapa kita takut sama orang bilang, gak ada, gak ada, bilang aja lagi sibuk ada anekdot, supaya gak bohong, orang ditulis sih, di rumahnya, ada bikin kotak-kotak, ya kan dari karton, Tegal, Surabaya, <laughs> Malang, jadi begitu ada pun dia masuk ke kota itu bilang, aja di Tegal, <laughs> ini lucu, itu yang terjadi bapak ibu-ibu Allahu Akbar, salam ala nabi oh. Ya, sudah. Ini mendekati injury time, ya. Kalau pertandingan sepak bola, sudah injury time, ya. sudah setengah sebelas. Yang terakhir, tentu sekali lagi, apa yang ingin saya sampaikan karena semangat saya, ibu ya, bukan karena saya asik bicara, tidak sama sekali. Saya lihat ada antusiasme di sini, ya, ada kesemangatan di sini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya, ya. Tentu banyak hal yang bisa kita ingin saya sampaikan, tapi paling tidak, apa enggak, kata bapak Taurat. Malah yudrokulu lah Kalau nggak bisa disampaikan semua, jangan ditinggalkan semua. Tapi saya pikir tadi poin-poin yang penting sudah saya sampaikan, ya kan? Saya menghormati ibu karena juga banyak anak-anak kecil, ya. <tuh> Dan yang terakhir ya, bapak ibu-ibu, saya ingin akhiri dengan poin yang terakhir ini masalah solawat. Ini sedikit saja ya. Mungkin selama ini kita solawat-solawat kita nggak paham makna solawat itu apa. Saya ingin dijelaskan ya. Ini dengerin ini. Apa makna solawat itu? Solawat itu ada dua. Ada namanya sholawat lafdi, kita ucapkan solawat "Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad". Itu kan kebanyakan redaksinya seperti itu. Mungkin di tempat lain bisa jadi redaksinya berbeda. Memang redaksi solawat macam-macam itu nggak penting. Itu namanya sholawat secara lisan, burung biu, kalau kita ajari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Kira-kira bisa nggak? Bisa burung bio. <tuh> Apa kemudian gara-gara solawat itu burung bio masuk surga? Repot nanti kalau ada burung bio di surga ya kan? Siapa yang mau ngerawat ya? <tuh> ada sebuah anekdot ya. Ini biar, biar bisa ketawa sedikit ya, supaya nggak terlalu tegang ada seorang guru ngajarkan makna la ilaha pada murid-muridnya la ilaha illallah, maknanya jelaskan apa makna la ilaha illallah? wah semua mencatat, semangat semua, wah luar biasa penjelasannya hebat kemudian saking senengnya seorang murid, ya seperti antum begini, datang bahagiai, punten bahagiai, luar biasa tadi penjelasan makna la ilaha illallah. sebagai bentuk terima kasihnya karena saya lihat pak kiai ini seneng burung beo, saya kasih hadiah burung beo. Ya, saya kebetulan juga suka burung beo ya. <laughs> jadi jadi di dia burung beo. Ini sebagai terima kasih kita karena pak kiai sudah menjelaskan kepada kita makna lah yang tidak akan pernah kita lupakan sepanjang hidup. Oh ya, singkat cerita burung beo dibawa pulang oleh pak kiai, ya kan, dengan gembira dia karena ini adalah binatang kesukaan peliharaan, kesukaannya. Besok harinya Pak Kiai mau ngajar lagi masuk majlis seperti ini tampak dia sedih murung. Diam aja dia macam dia. Murid-muridnya tanya, "Pak Kiai ada apa Pak Kiai? Kelihatan Pak Kiai kok lagi murung sedih ini. Kenapa Pak Kiai?" "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, "Loh, ada apa Pak Kiai?" "Burung yang kamu beri itu mati." lu, Pak Kyai, gak usah sedih, besok juga kita belikan yang lebih jago ngomong lagi. Gak usah lebih mahal lagi kayaknya. Bukan itu masalahnya. Loh, apa masalahnya Pak Kyai? Yang membuat saya sedih itu gini kejadiannya. Waktu burung beo itu saya ajari la ilah karena saya ngajari la ilah Saya ajarin, ayo tirukan, la Burung beo itu fasih menirukan, la ilah la Luar biasa, lebih fasih daripada saya katanya. <laughs> Nah, kebetulan saya kebelet, atau oh, kebelet ya. <laughs> saya masuk kamar mandi di rumah, nggak ada orang. Saya tinggal burung beo di situ. Saya masuk kamar mandi agak lama karena kebelet. Dia kan masuk kamar mandi. Begitu saya keluar dari kamar mandi, burung beo ini buat sarapan sama kucing. Astaghfirullahaladzim, dibuat sarapan sama kucing. Lalu terus apa yang membuat Pak Kiai sedih? Loh. Yang membuat saya sedih ini, kan dia sudah saya ajari. La ilaha illallah. Begitu diserang sama kucing, saya pikir nggak ada apa-apa, oh -apa, dia di aja. Ya, begitu diserang sama kucing, dia nggak ngomong la ilaha illallah. Yang ngomong apa? Lah <laughs> <laughs> ini bedanya, kalau agama itu hanya di lisan, ya. Ibu-ibu ya, kalau ngaji sama sama saya ini bukan hafalan Ibu-ibu ya. Bapak ya, amalkan jangan seperti burung beo tadi, ya kan? Begitu ada urusan, pakai ini. Ya, seperti jurus-jurus yang sudah saya kasih ini digunakan, jangan hanya diapalkan saja, seperti burung bio tadi, ya kan begitu ada masalah, malah enggak digunakan oke, langsung saja kepada sholawat, karena waktu sudah <coughs> lewat makna sholawat adalah bukan hanya di lisan, hanya ucapan Allah masyali ala Muhammad, wali syaitina Muhammad tapi, tanamkan kepada hatimu, ini makna yang kedua makna hakiki sholawat, tadi makna lafdi, lisan saja makna sholawat itu, kamu mengucapkan solawat kepada Nabi dan kalau kamu mau, saya kasih amalan ya udah, zikir terbaik dan yang dimaksud zikir, salah satu makna zikir dalam Al-Quran sampean usah pusing zikir apa ya, ini pusing-pusing zikir terbaik adalah memperbanyak solawat dah saya kasih ya, saya kasih amalan juga, saya kasih ijazah Amalkan sholawat kepada kanjeng Nabi Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Satu hari mampu seratus kali, mangga Dua ratus kali, mangga Kapanpun, dalam keadaan apapun, silakan. Mau tidur sambil masak atau apa Terutama kalau ada masalah besar, masalah masalah besar masalah-masalah. Banyakin sholawat aja deh Barangkali zikir-zikir yang lain sulit Sudah saya kasih amalan, percayalah Dan saya sudah mencoba Dan kontan hasilnya kontan hasilnya. Saya pernah pengalaman saya, saya waktu itu belum ada Android masih semacam ada apa? sebelum Android tablet gitu ya, masih tablet atau apa belum ketemu Android atau laptop ya. Hilang di kereta, saya lagi nulis artikel tentang nabi. Ya Allah hilang di kereta. Saya lupa taruh di sisi pin di kereta karena kenakan nulis. Akhirnya saya spontan, ya Rasulullah, saya menulis ini sedang menulis tentang panjenengan. Pokoknya saya nggak mau tahu panjenengan harus ganti. <laughs> saya tahu panjenengan ini orang yang dermawan. Gimana caranya? Ganti. Begitu saya sampai ketemu teman saya. Luk, kemana saya dubung Ya bisa. Gimana mau dubungi? Ya? Saya punya tablet hilang. Nanti di kereta ketinggalan. Sudah, kebetulan saya mau beli HP di Roxy di Jakarta. Eh, ikut saya. Saya beli dan saya lagi belanja memang buat karyawan. Saya langsung disuruh milih. HP terserah mau yang mana harga berapa aja terserah ini namanya kalau kita terhubung dengan Rasulullah itu jawabannya akan kontan dan kita sudah mencoba bukan sekali dua kali bahwa ibu-ibu sering seperti itu ya. kalau mahabba kepada Rasulullah bayarnya akan dibayar oleh Rasulullah kontan nanti dan buktikan nanti maka nah, itu perbanyaklah sholawat ya tadi makna sholawat itu adalah konsentrasikan hatimu Cintailah Rasulullah, kamu baru ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ada masalah ingat Rasulullah, minta kepada Rasulullah, tentu mintanya kepada Allah tapi bertawasul dengan Rasulullah, ya kan? Cintailah Rasulullah, ambillah kesempurnaan dari Rasulullah, ya. Ambillah cahaya dari Rasulullah sebisa mungkin sirah Rasulullah tadi yang disampaikan oleh beberapa pembicara sebelum saya. Yang penting itu kita mengambil sirahnya Nabi. Sirah itu apa? Gaya hidupnya Nabi Siro itu adalah sebuah perilaku khusus Seperti kalau saya duduk seperti ini Namanya gaya duduk saya misalnya Ini namanya siro saya waktu duduk Rasulullah salah satu gaya duduknya Tidak pernah selonjoran di depan orang umum Itu Rasulullah Paling pantang bagi Rasulullah Ya kalau ibu-ibu karena kecapean ya tidak apa-apa Dimaklumi lah ya kan Karena pegelinu atau karena asam urat ya tapi Rasulullah, adabnya Rasulullah Tidak pernah selonjoran di depan Ketawa dia kan Karena rasa murah tetap, Ya, ya maklum lah kita maklum ya Karena tiba -tiba Rasulullah, akhlaknya Rasulullah Tidak pernah selonjoran julurkan kaki di hadapan orang-orang Rasulullah. Kalau makan, duduk bareng sama Bareng gini, gak ada Rasulullah di atas Bareng gini, seperti Jadi ketika orang melihat Ini tuannya siapa ya, ini pembesarnya siapa Nabinya siapa, gak ada Karena duduknya bareng Rasulullah seperti budak sama dengan pembantu Rasulullah duduk bareng makan bareng tuh Rasulullah ya, jadi kembali lagi terakhir ibu-ibu ya kalau baca sholawat ya, niatkan untuk Rasulullah ambil nurnya dari Rasulullah ya Rasulullah sebisa mungkin tiru Rasulullah yang sederhana-sederhana saja terutama ibu-ibu jangan marah-marah jangan sering marah-marah Rasulullah itu jarang marah kemudian jangan pernah Ya, menjewer, mencubit anak-anak, jangan, jangan. Eh, bicara baik-baik saja. Diajak ngomong anak-anak itu, bapak-bapak juga gitu. Hindari melakukan kekerasan lisan, ucapan nggak boleh. Ya, itu namanya Anda ingin meniru Rasulullah. Rasulullah waktu sholat, saya dinasan, saya dinausin, masuk dini, punggah. Tapi Rasulullah diem. Ya kalau kita mungkin, mahal kamu, langsung cubitnya. Tidak pernah ada cerita Rasulullah mencubit saya dinasan, saya dinausin. Padahal, seperti anak-anak kecil nakal loh. Iya kan? Rasulullah lagi sholat, naiki ibu, dua-duanya lagi, tapi Rasulullah diam nah ini, jadi ini pelajaran penting ibu-ibu ya, rumah itu bikin yang teduh, bikin yang nyaman ya, jangan ada kata-kata yang kasar, itu inti agama. Kalau ibu, misalnya ibu di depan saya ini bilang anak punya anak atau cucu atau siapapun, kamu goblok, ini hasil penelitian, setiap ucapan goblok seorang ibu itu diingat oleh anaknya seratus kali langsung kayak ada rekamannya itu saya goblok kata ibu saya goblok kata ibu saya goblok 100 kali loh kalau bapaknya datang dari luar eh enak itu bapak beliin rokok kamu ya sebentar ayo dasar anak goblok berapa lagi 100 lagi 200 habis nanti di sekolah sama gurunya kamu nggak ngerjain PR dasar kamu goblok sudah tiga kemudian temennya lagi main goblok bukan hanya goblok sekarang binatang macam-macam bayangkan itu yang membuat anak-anak kita nakal ibu-ibu karena pengaruh kata-kata yang negatif dari ibunya sendiri dari ayahnya sendiri dari kakak adiknya dari tetangganya dari sekolahnya hati-hati jaga lisan sekali lagi terutama di rumah itu inti agama ya sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat yang hadir ya. Buat bapak-bapak, ibu sekalian ya, terutama yang hadir di sini, sampaikan pesan-pesan cinta ini kepada saudara-saudaranya, tapi mulailah dari rumah tangga kita sesuai dengan judulnya ya kan, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah mulai dari keluarga dulu sebagai simbol pendidikan yang hakiki. Saya pikir apa yang saya sampaikan tadi semua bicara tentang pendidikan, tapi saya nggak bicara ngalor ngidul tapi inti sari langsung ya, tunjuk plek ya, tunjuk apa namanya to the point, langsung kepada akar masalah, supaya ibu nggak ngalor ngidul langsung paham, langsung praktek, ya kan? Amalkan, praktekkan, insyaallah apa namanya kehidupan kita akan berubah. Kalau yang selama ini sudah ada kesalahan-kesalahan biasalah kita harus belajar terus. Tidak apa-apa. Saya juga kadang-kadang salah kok menangani anak. Ada orang-orang besar juga ulama-ulama kita kadang-kadang salah. Itu gak gampang mendidik memang ibu, ya. Gak gampang mendidik anak-anak ini berat sekali, berat sekali. Tapi dengan kita terus belajar seperti ini, mencari cara yang terbaik dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dasar cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan yang punya hajat di sini dikabulkan ya. Terutama siapapun yang membantu kegiatan acara di sini insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu ya kan. <tuh> dan apa namanya saya minta maaf barangkali apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau melampaui waktu yang disediakan sekali lagi karena kecintaan kita, karena kesemangatan kita kepada Rasulullah dan mudah-mudahan majelis yang mulia ini terutama tempat ini masjid ini diberkati oleh Allah Subhanahu warga di sini dijaga oleh Allah SWT wa dari musibah banjir dari kebakaran dari berbagai musibah Mari kita angkat tangan kita sebagai uh, permintaan akhir kita kepada Allah subhanahu wa dengan bertawasul kepada Kanjeng nabi Ya Allah di malam yang mulia ini <coughs> telah berkumpul ya Allah hamba-hambamu manusia-manusia yang baik ya kan orang-orang mukmin dan mukminah yang dengan segala caranya, dengan segala upayanya, ya Allah, sesuatu yang sederhana dipersembahkan untuk kekasihmu, ya Allah. Kami rasanya tidak pantas, ya Allah, untuk berbuat sesuatu kepada NabiMu, karena NabiMu telah berjuang, mempersembahkan semuanya demi kami, demi umatnya. Bahkan yang dipikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Rasulullah kepingin seluruh umatnya masuk surga Kepingin semuanya bersama beliau Itulah betapa sayangnya beliau kepada kita Lebih sayang daripada seorang ayah, seorang ibu terhadap anaknya Rasulullah lebih sayang terhadap kita daripada siapapun Ya Allah kami belum mampu mencintai Rasulmu Kami belum mengenal Rasulmu kami belum berterima kasih kepada Rasulmu Tapi paling tidak ya Allah Ini adalah persembahan kami yang sederhana Terimalah ya Allah Persembahan kami ini ya Allah Amal kami yang sedikit ini ya Allah Cinta kami yang sedikit ini ya Allah Dan jadikan ini sebagai pelebur dosa-dosa kami ya Allah Ampuni dosa-dosa kami ya Allah Terutama dosa lisan kami Terhadap saudara-saudara kami Terhadap anak kami Terhadap istri kami Terhadap pasangan kami Terhadap suami kami Terhadap saudara-saudara kami ya Allah Jangan kau hukum kami ya Allah Karena dosa-dosa kami ya Allah Jangan kau turunkan musibah karena kelalaian kami ya Allah Berikan kepada kami ma'rifat kepada NabiMu ya Allah Berikan kepada kami kecintaan kepada NabiMu ya Allah Berikan kekuatan kepada kami untuk mengamalkan ilmu yang kami peroleh ya Allah Terutama ilmu di malam hari ini ya Allah Allahumma ya Allah Ya Rahman ya Rahim Terangilah hati kami dengan cinta kepada-Mu, Ya Allah. Cinta kepada Rasul-Mu. Cinta kepada Wali-Walimu, Ya Allah. Cinta kepada sahabat-sahabat Nabi-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hajat-hajat kami masih banyak, Ya Allah. Engkau lebih tahu daripada kami, Ya Allah. Di malam hari ini, Ya Allah, ada waktu satu menit, Ya Allah, kami ingin menyebut hajat-hajat kami, terutama yang hadir. Dan kemudian nanti kami akan bertawasul, kami tutup dengan tawasul sedikit kepada Nabi-Mu. Mudah-mudahan hajat-hajat yang akan disebutkan di hati setiap saudara-saudara kita yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan engkau dengar, Ya Allah, Ya Khairas Amin. Maka saya persilakan untuk menyebutkan hajatnya di hatinya masing-masing ya. Barangkali ada hajat-hajat khusus, ya, Dua, tiga, 4 nggak apa-apa, sebutin apa, baik terkena diri sendiri, berkaitan dengan diri sendiri, untuk anak-anak dan lain sebagainya. Mangga, saya kasih waktu satu menit, dan kemudian nanti kita akhiri dengan kita bertawasul kepada Nabi, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan. <tuh> Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Khairas-Sami'in, ya Habiba man la Habibala, ya Dukhra man la Dukhra la, ya kanzal al-Fukarai wal-Masa'kin, ya Qadiyah Hawa'ijil Fukarai wal-Masa'kin, wahai yang mengabulkan hajat orang-orang fakir dan miskin, kami orang-orang yang miskin, kami orang yang fakir ya Allah, kami orang yang penuh dosa, Ya Allah Masing-masing kami, Ya Allah Malu, Ya Allah Untuk mengutarakan hajat Sementara kami penuh dengan dosa, Ya Allah Tetapi ada sedikit cinta kepada Nabi-Mu, Ya Allah Masing-masing hadir di sini, Ya Allah Punya hajat-hajat, Ya Allah Punya kesulitan dalam hidupnya, Ya Allah Masalah rezeki, masalah keluarga Masalah anak, masalah saudara, Ya Allah Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma inna nas'alukal khaira kulluh li ahliina li auladina ya Allah kami mintakan kebaikan semuanya untuk kami, keluarga kami, anak-anak kami. Wasrif 'annash sharra kulluh li ahliina li auladina ya Allah jauhkan kami, anak-anak kami, keluarga kami dari segala musibah, dari segala fitnah ya Allah. Dari teman-teman yang jahat, orang-orang yang jahat, Ya Allah, lindungi anak-anak kami, terutama putri-putri kami, Ya Allah, dari tangan-tangan yang jahat, Ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh dan solihah, Ya Allah. Rabbana hablana min azwajna zuriyatina kurrta'yun, wajalna lil muttaqina imama bi habibika Muhammad, Binuri habibika Muhammad. Habibika Muhammad Habibika Muhammad Habibika Muhammad ya Allah Habibika Muhammad ya Allah demi kedudukan demi cahaya demi kecintaan demi makrifat kepada Kanjeng nabi ya Allah Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Amman yujibul muttarayda wa yaksifus su. yujibul muttarayda wa yaksifus su. yujibul muttarayda wa yaksifus su. yujibul muttarayda wa yaksifus su. yujibul muttarayda wa yaksifus Ya Allah, yang mengabulkan doa-doa orang yang kepepet ya. Kami adalah orang-orang yang terjepit, Ya Allah. Kami adalah orang-orang yang kepepet, Ya Allah. Yang kembali kepadamu, Ya Allah. Yang hanya mengharap kepadamu, Ya Allah. Istajib da'watana. Ya ghafar. Ya ghafar. Ya ghafar. Wahai yang maha pengampun. Ya rahman rahimin rahmatika. Ya rahman rahimin. Berrahmatika ya arhaman rahimin. Wa sallallahu ala khayri khalqih muhammadin. Wa ala ala tayyibin al Wa ashabihi al khayirin al-fadilin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril fatihah. Aqaballallahu waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.